Da. Hai guys Selamat pagi Udah bukan malam lagi ya Baik lagi, Safiya. Unca, <SILENCIO> unca, unca, unca, unca. Hah, gimana kabar kalian? Belum ada tidur manis? Hai Kak Bojong, hai Kak Arya. halo Kak Des. Des, Des, try. Aduh, aduh, aduh, aduh, Kak Sepul. Wah, hadir Kak, halo Rizky. Bentul. Makasih, Kak Endi. Terjemput di mastarnya. Berkeso selalu, selalu, Amin. Tenis 1075 bisa kalian Adakah tenis 175 Gak enak loh cafeo Ya niatnya mau Mobile legend juga kak Cafeo mau coba Dua live Boleh kabung, kabung, apa gabung nih Kalau kabung beda lagi ya artinya Halo Kak Hani, follow Kak Dito, no tipe kayaknya kasepul, alhamdulillah baik sayang, alhamdulillah abang, Subhanallah Hanya kangen, di mana itu Kasugi, mantap jam segini live, yuk ya, malaman live nya, soalnya mager gerf ya, hmm. abis jajan, ada mana apa yang lain tetanggaan kita, salam kenal juga kak Henry, Lagi bersin feb tuh Gak ngerti aku tuh apa ya Kayak tingin gitu Kayaknya gue salah beli vape deh Jadi si ininya tuh terlalu masuk ke dalam banget tau gak sih Fopo nya Kalau juga hadir saim Kok gak kelihatan apanya kelihatan Kangen baru onnya yang kado di siapa dong kak siapa tuh namanya tinggal dicari bukan hal apa Palestiani dan yang full full demi karena pakai efek sekarang di FB ada efeknya guys mantap sekali FB pagi sekali Beb. iya ya ampun aku sukanya yang pagi-pagi kamu live sampai jam berapa aku live sampai jam berapa ya atau tahu sampai pagi sampai pagi kayaknya masa sekarang udah nggak ada ada deh ada kok, masih masih ada yang pakai tag hanging out, hmm? Oh, iya pak? <laughs> Gimana kabarnya baik? Salam kenal juga kan, Res. Nanti udah live ya Keka. Ini cantik banget, sih. Makasih. Tuh kan berikutnya pada bocor. Iya itu akibat duitnya. Tapi tuh ya sering aku bersihin. Tapi itu dia tuh dalam banget. lobangnya itu loh dalam banget tuh. Dia cuma dapat udaranya dari sini doang. Kayaknya ini harus dibongkar deh ya. Tuh tapi bongkarnya dari mana? Berarti ini harus dicabut dong sampai ini ininya. Tuh sampai udah begini banget nggak ngerti. Tapi ng -ng -ng nggak ngaruh kerasanya tetap sama aja. Cuman kayaknya aku banget itu tuh. Ting ting tuh, mau oh, curah banget teh. Ini ada efeknya sayang di FB. Ini nah, ada hadir Kak Allah Kagui, Kak Kafif. Kalau di Instagram aku tuh itu nggak pakai efek. <tuk> Lubang apa? Lubang ini dalam banget tuh. Nah, tengoknya dari sini kecil aja. Menjelang pagi Kak Danu, lagi gabut ya mbak ya Kak Iroh notify tanda seru tujuh salam kenal juga Pak Polistiani. cantik salam dari Tangerang. kalau Kayu udah biar nyala lagi kak Apanya nyala kayak anto rasa apa kak rasa yang enak-enak dah pokoknya malam kak Tardew kalau kak Tazer makin aja Pak Vio sabar banget ya gue bahagia aku tuh walaupun lagi dikendal error error error terus boleh gak saya? boleh iya terus dibongkar dibersihin lagi iya harusnya dibongkar semuanya ini ya udah, tapi kalau kerasa mah nggak begitu nggak begitu ngaruh cuman kan kasihan gitu ya Cuman mau di service nanti besok nah ikan sedikit aja matanya udah naik Gua nggak ada hidungnya nggak ada hidungnya jadinya melarat ini no jadinya melorot kagak ada hidungnya tinggal di mana tinggal di cerbon salah juga kaki punya pakai kacamata aduh aduh aduh tau cantik aja nggak tau bulu mata aku bolong tuh lihat tuh bulu mata aku ompong guys ada space jadi aku pakai kacamata biar enggak kelihatan yang sebelah sini masih ada penuh kan ini enggak ada depannya kayak ompong tuh asli udah tuir nih bulu mata jadi gue pake pakai kacamata biar gak keliatan Main cantik dan montok aja, makasih Karyadi, gak live MLBB Aku sebenernya mau live MLBB kakak Tapi dua live, satunya di tiktok Satunya di tiktok Nanti aku sematkan linknya Nafasnya dari mana? Maksudnya gak ada tulang hidung Iya <laughs> juga, bener juga Gak ada hidung, napasnya dari mana Cakep cakep tuh tuh tuh tuh tuh baca komentar yang disematkan kalian belum follow follow ya guys ini via mau dua live mau dua live aku lagi mau coba coba dulu soalnya lagi mau coba aja gitu kita jalan jalan gitu kan ke aplikasi tetap cantik juga ini bulu matanya bolong sedih banget lagi cantik aja makasih kak sofiana skeler Aku nunggu login, gak login login cafe, aku udah login bebek Aku naku itu yang ada pakai border stardom Nah, itu akun aku naku Nah, elgatonya sini nih, kedengeran guys Nah, jangan lupa ya, di klik klik itu yang ada Komentar disematkan itu guys Jangan lupa yang belum follow, follow dulu Vio lagi mau coba di situ Pas banget, hari ini pertama kali Vio live streaming di situ Di TT kasih kak Karobi, merah banget ke vio. Iya, beb ini pakai. Ini pakai efek sayang. Ini pakai efek. Sarang vio, sarang Lukman, yang vio, vio, vio, vio Ya itu ada di ada di sematkan tinggal diklik aja. Kamu suka pakai hero apa? Aku suka pakai hero Clint sama Haylos. Makin cantik aja, kakak Apa kabar? Nok baik kasko. Pokok tambah cantik tambah lama Amin, jelas mau gue cantik. Pakasinya selalu ngomong cantik, via Aminin, Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin. Yang bulat aslinya teh asli dong sayang. Ini coba live di Tiktoknya ta? Baik ya guys. Coba kalian di tap-tap ya. Di situ yang ada linknya ya. Via mau coba live di Tiktok ini. Oh, oh, ada ada covernya. Oh, auto screenshot aja kali ya, guys ya, auto screenshot topik title, -to. go live. Feoposter dulu berarti ya. Aku poster dulu ya, bentar ya. <laughs> ah, udah tuh guys, coba kalian nih tap-tap yang ada disengarkan. Aku lagi mau coba dulu nih, ngetes. Agak ini ya, agak patah-patah Suara aku kedengeran gak? Ikutan, ayo Pasti sepi jam segini mah Ya justru itu, kan kita lagi coba-coba ke -coba, Kamu Kan Feo baru disitu First banget, pertama kali banget Lagi coba dulu nih Agak, agak nge-lag -like sikit tapi Kan kita lagi coba-coba dulu apa kendalanya apa yang harus di lagi kayak gitu loh agak patah-patah tes tes tes delay, delay doang delay. agak delay rambut hitam gini lebih fresh fresh banget hmm. terus aku tengoknya dari mana ini? ngelihat orangnya di mana cok? <laughs> Hai guys yang di TikTok, selamat pagi. Udah coba dilihat di aplikasi itu di Hendra tuh, di TikTokmu. Iya eh, jangan lupa di tap tap tap, di tap tap tap pengen ada disematkan film. mau tahu kayak mana caranya cok? Ngelihat nggak? Coba bantu di komen ya yang di TikTok. Bantu komen, nge delay, atau gimana, gitu Soalnya, kalau dari sini agak hmm. Enggak, enggak, enggak Ya, cuman agak delay sedikit doang sih, enjir IG, Kak, IG, aku, di aneh apalagi di TikTok Kalau ngurusin masalah aneh-aneh Ya aneh Kak, setiap orang pasti ada anehnya. Contohnya, setiap orang ada baik dan ada yang tidak baik. Begitu babe, kalau kita ngikutin omongan orang terus nggak akan kelar-kelar sampai zaman apa juga. Bare 5 biji yang join, oh ya. Tengoknya di mana? <tuh> Makasih ya guys. Di sini cuman adanya total views doang, nggak ada mata-mata kayak di sini ya emang kan kemarin aku ini ngomong tuh di sini total total views doang Single dong gue Dina Elmina halo kak Dina aku di sini cuma bisa dari total views yang kalian nonton join keluar lagi join keluar lagi ada 29 total views berarti itu bukan orang yang nonton ya makanya kita masih iniin dulu mau fixin dulu nih kayak mana caranya berarti Vial harus tadi gadget satu lagi ya untuk ngeliat ya ajarin manja ini kalau karunim bang Tahi, siapa itu bang tahe mau jadi pacar saya pret, suebel ayo ditap-tap tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap ditap-tap dulu itu yang ada disematkan abang yang mau kirim-kirim set... eh kirim-kirim setar... itu dia, co yang super feel bisa langsung ke ini ya, ke... bio di tiktok itu loh. makin gemuk aja kak, iya bahagia co anjir Kau bisa ngecas ya astroge, kagak bisa ngecas guys yang android gue nah makasih mawarnya, thank you Candu, Teteh. Apanya yang candu? siapa kabar? Baik, alhamdulillah. Gede banget ya, gue. Yuk, coba, yuk, coba mabar sekali. Mana? Coba mabar langsung ngereng dong. Hebat. Hebat, hebat, hebat. Kuy, oh ini enak, ke Api. Thank you, mau mawarnya yang join join... apanya? live-nya? Ya. pake akunnya siapa itu? Nah, bisa, bisa, bisa, bisa. oh gak jadi simpanan gua, slebew slebew, slebew ini simpanan ajaaayy nah, nanti kan uh, kalau udah live keduanya kan dicantumin id apa? ID group, biar kalian bisa join Mabarnya, kalau ini kan masih ngetes dulu aja Salam dari sumber, salam ke Joni dari Cirkut Kenapa <golak> peluk kak Yudi? Nah, jangan jangan mangap manggap oh, nanti ada yang masuk ke mulut Kak, Halo kak Albian, Berkah selalu sehat-selalu kak Albian Oke, hero apa nih? Thank you yang udah follow Oh ya, yang follow-follow kelihatan ya, berarti ini ada orang yang join juga kelihatan Yang follow juga kelihatan Keliat wajah teteh ya, aduh, makasih tapi ya udah di follow ya Thank you loh, gak kanui, nunu, Nu, satu, kalau di sini muka aku semua, gak nemu maso sih. Coba di tapi itu linknya, yang ada disematkan itu kakak. Itu udah jelas banget loh linknya. Nama akunnya aku gak ketemu. Faviu, fa, vi, vi, vi, ada viunya. Uci uci uci uci. Komedo turu. Kita lagi coba-coba komedo, makasih agak kecil ya nanti kita koreksi lagi Asal Kita mau coba-coba nih Yuk supportnya yuk bisa bisa Bisa yuk bisa supportnya yuk, yuk. Support yuk. Tapi umur berapa? Wah aku masih muda kak Masih muda banget kak Berarti di sini Vio menggunakan mage mage apa nih? Cecil yang pah kak Vio, tunjukin nama akunnya, nama akun apa kamar Live-nya di TikTok ngelag bener Oh ya ngelag kah guys? Bantu di komen ya ngelag atau enggaknya ya Ngelek katanya Enggak kok, enggak ngelag katanya Halo mas Kata orang mana Orang Cirebon, kakak Nah, kamunya kali itu pakai kuotanya Ah sinyal kamunya kuring Makasih, Kak udah di follow thank you thank you, you. yang mau ngejif -nge -nge -nge, boleh yang mau support langsung cengkering kayak gitu ada di bio ya linknya ganteng send you like oh ada yang like cok keco nah ciu teteh teteh gak begitu bisa gak begitu lepas ikut pabarnya join lah itu yang ada di komentar disematkan itu loh kak Fajar malam kak baco, malam kak randy I love you full kegelapan nah, iya di situ tuh betul sekali kakak ramah selalu kakak cantik, amin kakaknya juga sukses selalu ya Hai palembang kak Ardian ini kita ketemu trio ya lumayan kalau misalkan ketemu trio mah kita berdua ya kan halo kakak halo kakak siapa itu Ernie chair makasih untuk yang udah di follow-follow ditap tap tap ya kalau disitu di tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap kalau kalian suka sama video bantu di tap -tap, di follow di like eh ya like itu tap tap ya sama di share Cantiknya, gantengnya, bagusnya bagus besar, alam makin besar, baru mulai layarnya kayak iya, Kak, baru mula Kak, cuma-cuma, semangat Kak, Adesha, thank you, like like-nya, tap tap tap Kak, sampai jempolnya bengket itu, oni Chan, semangat Chan, semangat makasih Kak, kut, namanya kutu, cok, kutu. <laughs> ya lagi tuh nabrak apa nabrak nabrak partian tah oke okay, deh aku stay sampai akhir maci rafio sama ka Muhammad oh ada peringkat peringkatnya oh aku dikasih mawar thank you maci beruntung banget ya kakak Rafiar berulahir lagi udah punya gigi dan terus Rafi betul banget sangat so, beruntung sekali itu saat 10, eh dulu elu Elga, gatuknya ngapa ini? Ntar, wah itu, eh, nih apa baru gatuk? obs OBSO, OBSO, SEGOLU. Halo, elu gatuk. Iya, Mana ada yang pakai OBS? Elegatunya. Jadi pengen mabar, boleh-boleh, kakak lagi tuh nabrak pake cyclop ya. Kapan tuh, aku gak pernah pake cyclop. Dua bensiun, Vio mencari klub, Beb Mungkin bukan Vio yang pake akunnya Ejo Kai Tapi Feo kalau lagi gabut suka coba-coba hero sih di ranked PR banget ya kan, coba-coba hero di ranked Halo, halo, coming, coming, Ruamer, where are you Ruamer? Rappella Cantik Gemoy Aduh kok cantik sekali gushin kita, guys Astogi, Rafaela ini sibuk ini Sibuk ke GB say Aku boleh toxic ya di sini ya, maaf ya Bentar ya, bentar ya Ayo kalian yang di fb itu, Hmm, di tap top itu linknya, sini join Bentar, aku pulang dulu lah, hapsen ya Tapi sayang, bendaannya lagi jaman Ayo, hati-hati ya, -hati, oh. orang-orang ga dia Hati-hati hati-hati ayo kakak gusyen smart kakak gusyen pulang hey. dulu neng ah mulai mulai guys guys makanya sih kak Jojo apa itu namanya setar eh apa kok setar sih mawar coba Lita apa Lita Hai kak aku tuh eh, Evi kak ragir mantap pokoknya mantap eh jangan lupa di tap tapi itu yang ada di sebelah kakak coba tarik sini join Waktu itu udah lama kakak, oh lama banget Aku udah jarang pakai saiklub lagi soalnya Udah hampir kan aku pakai saiklub, itu saiklub, kasian Aku ruangnya ke atas aja ya Nanggung, nanggung nih nya level 4 nih, view udah level 4, view pulang minta-minta dikit-dikit nah, ada makasih yuzung hati-hati selanjutnya, amin amin, amin, amin, ya Allah, thank you open mabar ya pak, sampai subuh ya, nanti kita open mabar ya tapi besok aja ya, kita open mabar ya tapi ya cuman, -cuman, cuman test drive aja nih test tes drive lagi test drive nih akunya Terus juga belum ada tulisan kayak ID grup gitu biar kalian join ke situ. Cuma kasih yang udah follow. Ente kadang-kadang ente, ente tumben Nggak hadir. Sopo toh? Ah. Ha? Idola, hai. Ente kadang-kadang ente, ente mesin lebih dua aku dual karegi dual-dual-dual Hai dual. malam-malam ini kayak mana trilihnya sayang tunggu. aduh duh nanggung mati ya lagi pakai ulti Beb dah makasih stoknya. Tuh Tartel tuh, setap Tartel yuk Raffaella yuk Tuh armornya belum berpengalaman nih Ada Tartel gak disetap, tuh. baru disetap ini Tartel kedua ya Yuk, kas Eh, sikit lagi tuh Hmm, nice banget itu snipernya Keren Ayo, cushion dia hypernya jauh headside, alamak! Ih, mantep banget! Mm, ulti itu Paramis tuh. Nih, karena skill 2 nya alamak, gak genap. Ayo, cepet-cepet! cepet-cepet! Ayo, cepet-cepet! Ayo, cepet-cepet! balik balik balik Ayo, cepet retreat, no mana retreat. No mana retreat nanggung nih stek aku semuanya. Taya balik Besti, kalau Besti aku pulang dulu Besti baca komentar Besti. Barek jadi sekali aja. Iya aku kan lagi coba-coba dulu karekin. cerebonnya di Ciercot, pusing ya tuh. <gih> Jangan lupa di tap tap. tap. Ya guys, sama di share sharenya dibantu ya yang di TikTok. Senso Beautiful, makasih Kak Fajar Gumilang. selalu saya selalu Amin. Yang di sini juga jangan lupa ditap-tap ya di komentar di disematkan ya Kakak. Sangat, sangat Kak. Jangan berhenti ya tetapnya guys, sama di share share, dibantu ya supportnya ya parah cerbohan, emang kamu di mana kak? mirip nggak tuh kak hapis? selebel send you like, nah ditap-tap tuh info id grupnya dong, iya belum ada settingannya masih baru pertama kali nih kak, masih anget-angetnya gitu ya kan dibantu supportnya kakak bantu like sama sharenya ya, dibantu yuk Mungkin nanti besok kita, joi niat banget sampai beli kerma. <laughs> niat banget dibeli cuy Astaga. Ya, betul banget kak Reki Makanya kita coba dulu ya kak Reki Bantu supportnya ya. Halain terus maju. Pantesan iya guys ya. mabar, mabarnya kayak di mana? Pakai ID grupnya. Bisa kak Hafiz kayaknya? Hmm, kayaknya How are you Shanti ganteng Iya ada yang kirim bintang lagi. Thank you ya Kakak. Maat ngelakuatif ya. Aku lagi di jam ini. Tapi nih gak bisa yakin itu siapa seni puananya, siapa difrikasi. Tamu kakak aduh di zona meninggal itu. Ya zona ya, pasti meninggal jadi Gereja ini lagi. Killing spree. Gak tahu Dia hmm, ya ditap-tap sama di share lagi guys Ya bisa, yuk ya, bisa, yuk ya. Itu jauh headnya. mau kemana <laughs> Wih Gimana ke Jauh headnya buru-buru banget Ayo kakak gushin sini, biru, biru itu lebih penting Daripada merah, as, toge. nah ke kesini guys, gushinnya guys Yuk ambil aja tah Kakak gushin Waduh kakak gushin, ya. Aduh, kakak gusyen, ayo sini, kakak gusyen, Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat, cepat! Nah, tengoklah itu minion mic, tengoklah itu gas, kakak gusyen, Aduh, dia lagi buka ulti itu, kakak Oke, okay. aku gak ada mana, tunggu. Ah, balik, balik, balik, balik, tap tap balik, tap, <tuh> Ya, makasih Kak Dian Aduh, Thank you supportnya Kak Dian Makasih orang baik Semoga selalu bahagia Amin Gila 621 hari <laughs> Mantap banget Debbie udah pada lama-lama ya Udah sampai 700 hari 600 hari Syukuran tuh <laughs> sini baru Makanya di tiktok berarti ya, Supportnya ya Mm. duh sakit mantap sekarang lempar diger tuh daidai diger iya betul diger mabar dong Oke, gimana cara mabar apa mungkin baiklah Vionya ketikin id-nya tah orang-orang muncul iyo baru satu hari ini kakak -Ka Fahat makanya dibantu, di share, support, tap tap tap, follow. pasti kalau ada follow itu notifikasi live nya pasti bakalan masuk kan? I love you, thank you kak Fajar Gumilang berkas sel sel sel. live di, masih kak Royce, cuman ngobrol-ngobrol aja, bikin aja di grup kak. Iya, harusnya di sini nih, samping video Fufi Fufi Fufi cuman tadi lupa belum di setting jadi ketik aja tah <gir> apa gimana? mana ada dulu tak begini sekarang saya gendut lagi badan siapa badan. ah PML hadir apa PML Pemalang eh apa PML lama obset saya goblok? eh nggak boleh nggak boleh toxic ya boleh toxic ya sih <gir> Thank you, Lekha. Like apun Mabar, Kak? Iya, yeah, nanti kita apun Mabar ya. Aku juga dilihatnya uh, mau Mabar juga nih sama temen aku juga. Sama temen aku. Thank you, follow follownya top tap Tap-tap-tap-nya. Komenternya gak bisa disematkan deh kayaknya kalau di TikTok. Mau, Kak Andrianda share cantik. Makasih ganteng. Jangan lupa di tap-tap itu yang ada di komentar disematkan di ya. Link-nya di grupnya kak berapa? waduh belum dicatat nih di grupnya kak fokus sih yo aku ini terlalu bersemangat bacain komentar bentar ya jadinya nggak fokus anjir soalnya aku biasa di sebelah kayak itu sih selalu baik untuk bacain komentar ketimbang fokus di game karena kalau komentar nggak kebaca tuh sakit banget rasanya oh bisa dibikin top komen oke cobain ya nanti kita klik idea ente kadang-kadang ente oh ternyata snipernya dia to pantesan snipernya bisa begitu ya nek ente kadang-kadang ente Tuh recoil baru nih bos punya enggak Eh, waduh, lele. bener-bener eh, ya itu kena lele ya. Emang paling males itu Selena. Kayak berasa sejam tau nggak sih kena Selena itu. Eh, <laughs> priming Aduh, astugi. Hmm, hmm, hmm. Sekali jepret lagi itu sih sama Melissa. Udah multi kan itu si Paramisnya, tapi bawahnya kayak mana itu? Uh, Jangan cek ke lotion tuh Mam-mam tuh Masukin pinggirnya Kancil ambil zonk Ozon taruh di ini dilempar Masuk guys Nah hmm, Oke okay. Tuh Melissa di kanan Duduklah karena bang Bang gak kena bang Bang ya dia metong guys Itu bawahnya woi MM ayo Zong udah pulang lah dulu orang nggak ada ini kok kena lele lagi tuh pulang aja Beb. selena udah liat game kayak gini udah auto ayam itu lelenya pasti kena soalnya kita bakalan ngumpul mainnya kayak brawl ayo kaping ayo abisnya aku itu tunggu okay. kek tungguin kamu lagi di game gak kaping i need you ayam bepan ayam bepor waduh, waduh <laughs> ada selainan di situ cok makasih Kak pelajar 75 lima starnya warga sosmed sel selalu eh tanda seratus ya guys ya dan di sini tenun seratus nya ditap tap tap tap tap tap yang di tiktok jangan empat tap tap tap ya sama di share share di follow kalau boleh maaf mereka bentar ya beb awan uh, menghilang dari land. Coba situ dulu. Uh, 3000 anjir, 3000 ke 2000 itu. Wei, ada si ini, ada siapa itu namanya? Ada Lord tau, hati-hati. Jangan sampai minus. Oh, ada paramis dong no? ada paramis dong. Oh, ada keluar dia. Ini windion cuman sebiji doang ini. Eh, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, balik, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Oh wait, wait, wait, wait, pada ngumpul ya? si wait, ya, Astoge. Oh, nice banget. Awas wait, gue. Ah, Nice Oh triple kill Eh itu Minion Minion Kagak usah rikol-rikol Minionnya kayak mana Ketinggalan Minionnya ketinggalan Di belakangnya Anjay Nah udah, udah, ulti, udah, udah ulti Wih itu Minion Minion Ah Mantap Eh nanti kadang-kadang ente, kadang -kadang ente. Kosongnya satu sunnya ke aku ikut Ya coba kita lihat nanti ya ntk kadang-kadang ente empo indun, anapim. Oh, <tuh> karena <tuh> thank you for follow, -through. makasih kok dimana kak aku alam beb. misalnya saya ikut mabar dong boleh boleh fokus sama MML nya agak fokus kita iya fokus sama MML dong kakak ini gimana sih My pleasure, Same ghost making macika fajar gumilang berkasol selalu itu apa aku nggak tahu <laughs> makasih ya pokoknya udah give give, penaklul udah like tap tap, Dah, ya, pre apa elok? Ih, rapelan enggak pakai blade armor? Masih pakai blade armor gak sih, guys? Itu si Melissa itu pakai kan ya? Nah, tim kita membunuhkan itu, membuntukkan itu. ada daripada Miss, guys, jadi maju mundur baik. Eh, itu gara Udah ulti belum lupa Masa segitu, beb Eh, nanti kadang-kadang, nanti Eh, nanti kadang-kadang, nanti Eh, nanti kadang-kadang, nanti Fokusin dong Main carry aja Iya, nanti sama yang bebnya Ke Aping, aku main MM ya, guys ngepus kelin, guys Mau jadi top global, guys <laughs> Aduh Kayak halo, gue jadi top global, anjing ya. mau kayak orang-orang gitu yang punya MMR-nya banyak-banyak pertandingannya sampai ribu ribuan win rate-nya di atas 60% Baduh. jadi kita mundur nih besti bye <tongan> <tongan> hey, bye aku mau buka ulti weh hmm hmm hmm Eh beb, uh, itu gak si beb, eh, uh, tuh, tuh, tuh, tuh, balik lagi tuh, emm, ini gitu lagi, itu, alamak, yo yo yo, lord, ayo, lord, lord, lord, lord, rafa, rafa, itu enggak ada mana, pulang aja, pak, pulang aja, kali ya, pulang, pulang, pulang, pulang. black door Wah. wait nyorae trinya oke okay. hey kenapa vio beli itu wey beli apa namanya pulang-pulang pulang pulang aja ngasih beb kenapa vio beli ini ya guys ya lah aku beliin aja dulu lah biar makin slow gitu ya kan nah jalan sambil cari-cari setak kita ya ini lornya kemit kan sambil cari-cari setak kita jalan-jalan selebel nah yuk let's go aduh maaf <gacht> sorry oh uuu oh. ya aku lagi nanti e, karena kalian ente? aku juga punya kalau apa ngasih kena dong bye lele jangan masuk hmm, enak banget nih gua nggak keperet si Melisa hmm tuh kan segitu kan gua nggak keperet Melisa itu tapi enggak Meninggoi guys. Oh, hmm, banyak semua itu di belakang. Aduh, ini minion-minion lah, minion, Ini Helena. Ada Lilit dijauhin bukan dideketin. Woi, woi, kena di me turret. Oh, ah, enggak di M Melisa ternyata Bodeka. Ah, enggak bisa, ah pulang lah. Dikirain dewek turret dia taunya ya makasih kerehan gaming top 3 viewers mabar mantap aku nggak bisa melihat ini top 3 viewersnya siapa nanti dibantu aja ya kirim adinya oh nggak ada adanya total viewers new followers sama gift diamond gitu doang nggak ada kita juga nggak bisa ngeliat berapa viewers yang lagi nonton cuman hasil kayak tayangannya aja gitu Mamam, aduh Selena, aduh, aduh, aduh, aduh, istighfar Selena, bah, <laughs> ya kan kayak tayangan gitu kan? Ini total viewers. Mana? Itu total viewers ah di oh. situ. Oke. Okay. Nah, aku fallback. Makasih kakak. Turet, turet, turet, turet, ah. Astaga itu. Siapa itu namanya si Gusil? Oh ah, mantep banget. Oh, sih ya. Tuh, mana, coy? Tuh. Mau ngelor ketau, eh oh, enggak bisa nge-en, ada minion, Beb, pulang aja, Beb, balik, Beb. Beb, balik, Beb. Wei. Guys, sampai itu, Betri, stik perkelah Oh, itu minyaknya jalan dari bawah. Run. Ah, metong kan, metong. Hmm, daibek, daibek. Hmm, nice vision. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, pelang aduh, aduh, aduh pelang, pelang, pelang Wah, wow. wow. sabar Vio, sabar Iya kerehan Baru pertama nih, bantu supportnya ya Tap-tap like, share, share Oke okay. banget gue Ngakak ngapai, cuy, ngakak, cuy Halo Tanto, halo Om Wil dan Puan lagi ya? Ngapa Google begitu lagi ya, guys ya? Defend, defend, defend. Ini tah, tapi itu ya. Mage ya. Jadi pakai apa nih? Athena apa? Radian ini. ah bodoh amat lah tapi nyusungnya enggak mati-mati say kira kelas banget menyusung kayak gitu tuh dari nyusung begitu ya berlima lancir ke mati ya guys e, ente kadang-kadang ente Pito e, ente kadang-kadang ente istirahatlah dulu enggak kumaha darah aman-aman manis gue baru bangun wih Share live, terima kasih kakak yang udah di share share live di mana aja kak? Di sini sama di FB kak. Iya ya, ya. bentar, abis ini FB-nya aku tutup ya guys. Kalian nah, jangan jangan lupa tap tap ya. Di tap tap ada Lord, iya sabar tuh ada Lord tuh. Dah jangan kemana-mana dulu sabar ayo Raffaella di backup Raffaella gue nyari posisi sendiri aja ini cuy kasihan banget ya ceritanya mandiri anjir kagak ada yang respect sama Minion heran gue sama mada... dek kan mm, kan nah dia malah maju dong nah, nah, nah, ngapain coba attack gue? Ngapain coba tag kita udah minus satu we itu weh, 64 we nanti kalau metong itu lama yuzong Pada ke gue semua, pada ke gue semua, piye Aduh mandiri banget ini cecilionnya Bentar ya, nanti aku bacain komennya ya, sebentar ya sini tuh kan udah semenit, eh Tuhan, ya. Malibis, ya, ya, itu co. langsung nggak ini itu, Malibis, 60%, tuh malefic bisa gak sih nggak bisa ya kita harus nolot bayar aduh aduh aduh, aduh. Eh hey, Nuzong, awas kamu Sayang-sayang Ganti malah Fiction 60% damage maik turet Nah, apa tuh el nya wey Nice, Pisan Ih, Vio, kenapa Nggak ini ya? Kenapa enggak ganti immortal langsung ya, Kak ya? Oh, oh, oh. makasih Kak ya, Fajar like like like berangkat mabar kak boleh Kak Rizky tapi sebentar ya ID-nya pakai ID, like ID grup kali ya ID grup hmm. ID ID ID oh, buset itu Silvana <laughs> Aduh pas banget depan depanan biasa sama Silvana guys. Aduh, dia balik, gue balik lagi deh Yang ngincer gue, ya, ya, ngincer gue Tolong, ini cecilnya sangat mandiri ya, pribadi, abang-abang Mandiri banget gue, ya ampun, ngandelin apa ya namanya, ngandelin ulti gue mm -mm. Tidak Yo, Ya, udah mampu, aku duduk spek Datang sama wifi paginya Hai guys. Enggak nyala. Matikan aja. Kenapa? Lagi live gitu. Terus malam, malam, malam, malam, Bye guys. Jangan lupa itu ya di komentar yang disematkan itu ya. Tap-tap ke situ ya, beb ya. Makasih yang untuk kalian yang kirim bintang. selalu amin. besok live kayak gini lagi di Facebook ya. Dadah. Join, join di komentar yang disematkan. Se